Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rafa TV dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Eltisaati pada program Talk Show kali ini. Tentunya kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai berbagai informasi yang menarik dan juga informatif. Nah sebelum kita ke bahasan kita hari ini, bisa mau nyapa dulu nih teman-teman yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Setelah kita puasa satu bulan lamanya ya kurang lebih dan akhirnya kita telah tiba pada hari ini ya yaitu hari kemenangan kita. Para umat muslim ya khususnya dan semoga apa yang kita perjuangkan di bulan Ramadhan kemarin menghasilkan maufiroh ataupun ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kembali lagi nih, tentunya hari ini ya Tisa nggak bakal sendirian nih. Tisa bakal ditemani dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa, wanita hebat dan juga tangguh. Ini tentunya ya para mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tidak asing lagi ya dengan beliau. Kalaupun ada mahasiswa yang tidak kenal beliau, ini patut dipertanyakan ini. Mahasiswa ini lulusan jalur apa gitu <laughs> tapi kayaknya 100% sudah bisa dipastikan sih para mahasiswa UIN Raden Fata kenal dengan bio. siapa sih narasumber kita hari ini yang sama-sama kita hormati seorang wanita tangguh dan juga wanita hebat, Ibunda Rektor Profesor Doktor Nyai Khadijah SAG MSI ayo langsung saja langsung saja kita sampai yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana nih bu kabarnya hari ini Alhamdulillah baik dan sehat Tentu tetap semangat juga ya Semoga selalu, selalu dalam lindungan Allah ya Bu Amin, ya? amin Ternyata uh, Masya Allah banget ya Ibu Rektor Kalau dari jarak dekat ini kelihatan masih muda gitu teman-teman <laughs> uh, Kayaknya ini antara saya yang uh, ketuaan Atau Ibu yang awet muda ini ya? <laughs> Kayak seumuran ya gitu ya hmm. Oke okay, nih Bu, gimana nih Bu uh, Kan hari ini kan kita telah sampai ya Pada hari hmm. yang dinanti-nanti para umat muslim Nah sebelum kita ke bahasan kita hari ini ya yeah. Tentunya tentang Idul Fitri ya yeah. Nah Uh, tisa mau kepo-kepo dulu nih Bu, Sampai, bu. Mm, boleh ya Bu boleh, boleh. Boleh. gimana nih Bu kesannya pada Ramadan kemarin nih, bu? kira-kira ada nggak Bu kesan yang berbeda gitu daripada Ramadan- Ramadhan sebelumnya bu? ya tentu Ramadan kali ini memang uh, sesuatu yang menurut saya karunia yang luar biasa buat kita hmm. seperti Ramadhan memang uh, satu uh, satu dari sekian banyak bulan yang kita dilalui tetapi mm. ini punya keistimewaan dan tentu kesan Ramadan tahun ini sangat berbeda dibanding mm. tahun sebelumnya yeah. karena kita tahu dua tahun sebelumnya kita melalui Ramadan itu pada masa pandemi COVID-19 ya tentu ada banyak keterbatasan-keterbatasan mm. ada aktivitas yang tidak bisa kita laksanakan yeah, seperti sholat tarawih berjamaah di masjid mm. atau aktivitas yang lain yeah. Dan di Idul Fitri biasanya juga dibatasi Dimatasi, untuk ya. uh, saling berkunjung, bersalaman. Tapi Alhamdulillah, tahun ini kita batasan-batasan itu sudah mulai dilonggar. Iya. Ini karunia tersendiri iya. buat kita. Bener -bener, Alhamdulillah iya. ya, Bu, ya. Pada <laughs> tahun ini, akhirnya iya. pandemi yang kita nggak bakal Betul. kira bisa berakhir di tahun ini, iya. akhirnya juga bisa. Iya. Ya. Nah, terus nih, Bu, kira-kira apa sih? Ada nggak hambatan pada Ramadan kemarin, Bu? Uh, kalau saya ya, hmm. melihat justru eh, Ramadhan itu tidak menghambat aktivitas kita. Tapi Syaung. seringkali aktivitas kita yang menghambat bagaimana kita bisa <laughs> ya memaksimalkan ibadah kita bener, di bener, bulan bener. suci Ramadhan. Misalnya kita pada saat pagi, saya dipaksa harus sudah ke kantor, mestinya saya sempatkan tuh salat duha, tapi sudah ada tamu yang mau datang, kemudian ada rapat yang sudah menunggu ya. Seringkali seperti itu. Jadi kalau... Ya, kita menjalani puasa itu kan sudah suatu hal yang biasa, sehingga tidak merupakan sebuah hambatan. Justru, mm. aktivitas kita yang, yang menghambat hambat. kita yeah. untuk mem memaksimalkan ibadah yeah, kita yeah. di bulan suci yeah. Ramadan. Iya, yeah, jadi menarik nih, Bu. Jadi gimana yeah. dong cara Ibu mengatur gitu? Kan Ibu sibuk ya, sudah pasti yeah. kan seorang Ibu Rektor pasti sibuk. Yeah. Bagaimana Ibu cara uh, mungkin me apa ya, mengatur waktu untuk ibadah, memaksimalkan bulan suci Ramadan, dan juga mengatur waktu untuk aktivitas Ibu itu? Ya, memang mengatur itu sangat sulit ya, hmm. karena memang e, dalam posisi saya sekarang, saya bukan bukan milik saya sendiri, bukan milik keluarga saya, ya, tetapi benar. saya milik sekian banyak e, mahasiswa, Wina dan Fata Palembang, lebih kurang 22 ribu mahasiswa, kemudian dosen lebih kurang berjumlah 600-an, pegawai 300-an, sehingga memang... E, waktu saya terbagi untuk bagaimana melayani mm -hmm. yang lain, gitu kan. Mm -hmm. Tentu, tapi sebisa mungkin saya punya waktu misalnya di hari-hari yang ada kelonggaran, yang libur, saya usahakan untuk maksimal bagaimana tadarusan meningkatkan ibadah-ibadah sunnah karena kita paham di bulan suci ramadan itu semua amal baik kita itu dicatat dan nilainya berlipat iya, ganda. Anda, tapi amal baik itu kan tidak sekedar ibadah seperti puasa, yeah. sholat sunnah. Yeah tetapi juga ketika kita melayani orang iya. kemudian kita apa memberikan kebaikan dalam bentuk hal-hal yang kecil misalnya senyuman memberikan perhatian itu juga bagian dari ibadah, dari ibadah yeah. Berarti mempunyai ibadah tersendiri ya Bu. Yeah. Dengan berbagai kesibukan Ibu itu juga. Yeah. Oke nih Bu. Kan dalam menyambut hari raya Idul Fitri yeah. kan alhamdulillah setelah melewati berbagai yeah. hambatan ya berbagai yeah. ya tantanglah di bulan yeah. Ramadan kali ini. Apa nih yang ibu persiapkan ibu mungkin untuk men mempersiapkan menyambut bul eh, bulan, eh kan hari-hari raya Idul ah, Fitri ya, ini ibu. Ya. Persiapan dari ibu sendiri. Persiapan ini. ya, uh -huh. uh, pasti tentu secara pribadi, karena saya adalah pimpinan di universitas uh -huh. ini, yang paling saya persiapkan adalah bagaimana saya mempersiapkan diri saya untuk membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Uh -huh. Ya, pasti dalam siapapun kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, dalam momen ini kita harus membuka pintu maaf dan juga kita membuka kesempatan pada diri kita untuk meminta maaf lebih dahulu. Ya. Itu yang paling harus kita persiapkan ya. lebih dahulu. Itu sebagai pimpinan di universitas. Kemudian tentu membuka pintu rumah juga seluas-luasnya. Ya. Bagi siapapun yang datang, yang ingin silaturahim, ya. ya ingin apa... Berkunjung ke rumah, yeah. biasa kan yeah. Idul Fitri, yeah. ya biasanya mungkin insya Allah tahun ini juga seperti tahun sebelumnya, meskipun tahun kemarin ada open house tapi terbatas, yeah. insya Allah tahun ini tidak terbatas tidak lagi terbatas. ya, jadi kita membuka pintu, bukan hanya pintu maaf tetapi pintu, pintu rumah, rumah. <laughs> kemudian persiapan sebagai ibu dan seorang nenek, saya kan bernenek oh. sekarang ya, Tentu ketika cucu datang, anak-anak lagi berkumpul di rumah, saya juga harus mempersiapkan bagaimana menyiapkan suasana rumah yang akan memberikan kesan tersendiri bagi mereka yang insya Allah kan mereka ingat terus sepanjang hidup mereka. Jadi bagaimana membuat suasana rumah yang selalu gembira, bahagia, nah itu perlu kita persiapkan juga. Oke, okay, baik nih Bu. Biar bincang-berbincang ya tentang Hari Raya Idul Fitri ini, Bu. Kira-kira apa sih keutamaan dari Hari Raya Idul Fitri itu tersendiri, Bu? Apakah Hari Raya Idul Fitri itu hanya sekedar perayaan saja atau ada keutamaan sendiri, Bu? Ya, sebenarnya kita memaknai Idul Fitri itu kan uh, suatu proses hmm. di akhir di mana kita setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan. Ya, kalau secara umum sih banyak orang mana Idul Fitri itu sebuah perayaan hmm. yang harus dirayakan dengan apa kegembiraan yang luar biasa ditandai hmm. dengan baju baru, baju baru gitu ya. <laughs> Kemudian apa? persiapan di rumah itu kue-kue dan makanan yang enak-enak iya. gitu ya. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, Idul Fitri bagi saya itu adalah suatu momen di mana kita ...berharap bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Ya, benar. Dan berharap bahwa semua amal ibadah kita selama satu bulan... ...itu uh, diterima, diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang fitri itu kan bukan berarti pribadi yang putih, bersih. ya, ya Tetapi lebih pribadi yang lebih baik. Yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi itu makna tersendiri iya. ya, Bu. Hari Raya Idul Fitri bagi seorang Ibu direktur, <laughs> Profesor iya. Dokternya Yohadi Jaya Oke, baik nih, Bu. Selanjutnya, Ibu. Uh, kan uh, setelah kita melalui Ramadan, Ibu, kira-kira apa sih harapan Ibu ke depannya? Untuk Ramadan yang uh, yang kemarin iya. dengan Ramadan yang akan datang. Apa harapan Ibu? Ya, tentunya setiap umat yang beriman, hmm. ya, pasti selalu merindukan Ramadan, ya. Jadi biasanya kita menjelang akhir Ramadan seperti ini kan suasananya kita, ya di satu sisi kita gembira karena akan idul fitri, ada mm -hmm. ya, yeah. hari raya, gitu kan. Tetapi di sisi yang lain kita sedih. Karena kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan, yang penuh keberkahan, bulan kemuliaan, bulan di mana semua amal baik kita itu dicatat pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Yeah. Nah tentu kita berharap sebagai umat yang beriman kita bisa dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya ya. di mana di bulan itu kita kembali lagi punya kesempatan untuk menyucikan diri dari segala dosa kemudian meningkatkan amal ibadah kita dan di bulan Ramadan itu ada peristiwa penting ya nuzulul Quran ya nah itu yang kita harapkan adanya Lailatul Qadar dan sebagainya itu ya tentu semua umat beriman berharap bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya yang mungkin itu juga merupakan harapan ya bagi kita semua ya hmm. uh, Untuk bertemu lagi di Ramadan berikutnya Karena hmm. kita tidak pernah tahu ya apakah ini Ramadan terakhir Betul. Ya, Apakah kita masih diberi kesempatan untuk Ramadan berikutnya Betul. Dan semoga juga kita keluar daripada bulan Ramadan ini Menjadi pribadi yang lebih baik, Amin, dan juga ya. ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak hanya di bulan Ramadan, Amin. tapi juga ya, setelah betul, bulan Ramadan. Gitu. Uh, kayaknya ada satu lagi nih Bu terakhir, bisa mm -hmm. kepo nih, Bu. Kira-kira ya. uh, target ibu di bulan Ramadan kemarin gimana tuh? Bu? Apakah terlaksana gitu? Iya, yes. untuk target pekerjaan biasa, insya Allah ter terlaksana ya, tetapi target ibadah yang kayaknya belum terlaksana ah, ya. <laughs> karena ya, uh, aktivitas yang rutin yang dilakukan. Hmm. Seperti biasa sebelum Ramadan dia tetap terlaksana sehingga memang ya seperti saya contohkan Tadarus misalnya saya, saya bikin target harus hatam 30 juz sepertinya tidak akan tercapai karena memang e, rutinitas pekerjaan dan ini memang kita dituntut e, beberapa target pekerjaan harus juga selesai sampai di April. Iya, nggak ya, apa-apa ibu, karena kita ya. kan punya kesibukan masing-masing. Ya. Tapi kan ibadah itu kan tidak sekedar dalam bentuk ya, ibadah benar. yang ya. seperti itu ya. Dan Insyaallah juga itu kan bernilai jihad ibu amin, ya, amin, amin. Allah <laughs> Oke, okay, baik. Nih teman-teman kayaknya tadi udah banyak ya berbincang ya. mengenai ya. kesibukan ibu direktur kita, ya. terus juga mengenai hari raya Idul Fitri. Betul. Sebelumnya Eltisa mohon eh mohon maaf ya, mohon maaf bu jika ya. ada kekurangan ya di ya. studiernya kita. Sama -sama. Terima kasih bu sudah Sama -sama. menyempatkan Sama -sama. waktunya di tengah kesibukan ibu untuk hadir ya di yeah. sini bertemu untuk menemani para yeah. pemirsa rafa televisi yang di rumah mm. yang mungkin mereka sedang menikmati opor, yeah. <laughs> sedang menikmati hidangan di hari raya Idul yeah. Fitri. Yeah. Oke, okay, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja ya berbincang yeah. singkat kita bersama Ibu Direktur kita. Semoga yeah. apa yang disampaikan hari ini bermanfaat Amin. bagi kita semua. Amin. Saya Sati selaku host dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf, maaf lahir, lahir dan, dan batin. batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.